Uh, ya, uh, pemirsa disiarkan pada malam hari ini terjadi sebuah insiden di, di BP. Sabar, sabar, sabar. Saya cari informasi dulu ya. Waspada. Ntar terima hamburan ya. Sudah datang satu unit Satu unit mobil Wiwi -Wi sudah datang Awas, awas pak, awas pak Mobil rescue Sabar, sabar, sabar Saya cari informasi dulu teman-teman Sabar, sabar, sabar Saya cari informasi dulu ini Ardiansah kalau membagikan komentarnya gambarnya gelap min. Kamu pencet yang merah-merah di bawah ini loh kalau gambarnya gelap. Pencet yang merah-merah di bawah ini kalau gambarnya gelap. sebentar, sabar-sabar sabar sabar. Saya cari informasi. TKP ada korban dan saat ini Rescue Garuda, Rescue Garuda, relawan Rescue Garuda sedang memberikan pertolongan. Ini laju yang ini sedang jadi tabrak ada NHL atau air putih ada NACL atau air putih. Saat ini tim dari Iea, Iea dan Rescue Garuda saya lihat memberikan pertolongan secara cepat. Apa ini Ira telah membagikan Ada apa Min Sebentar-bentar saya juga belum tahu Saya masih cari informasi Saya tidak bisa uh, Saya harus cari informasi yang akurat dulu Baru bisa saya uh, Informasikan seperti itu Sabar sabar sabar Beberapa kendaraan tampaknya terpatak di tengah jalan ya Beberapa kendaraan tampaknya terpatak di tengah jalan di bawah Di BP sini Sabar, sabar, sabar, sabar Sabar lu sabar lu Kasih di mana, min? Balik papan di BP. Ntar, ntar, ntar, ntar, ntar. Dia dievakuasi dievakuasi. Ada dia, ada dia. kita buat buat buat. Tidak, ya. Pelan-pelan. Nanti ya, nanti 3. satu dua tiga 1 lewat 1 2 1 2 Ini ada Oh, jadi seperti ini. Jadi, seperti ini, pemirsa. Informasi yang saya dapat sementara ya, ada mobil dari arah sana terus dia nabrak, bam gitu. terus orangnya dibawa ke rumah sakit, seperti itu kira-kira. saat ini dilakukan evakuasi, dilakukan evakuasi. saya lihat oleh ada tim relawan di sini dari dari PSC 119 dan juga dari uh, rescue Garuda dan ada IEA, dan ada IEA. Not a girl. Sabar, sabar, sabar. Sabar, sabar, sabar, sabar, sabar, sabar. Sabar dulu pemirsa. Sabar, sabar, sabar, sabar. Ada ini Riko telah membagikan ada apa, Lo aku juga lo baru datang. Sabar dulu po. Saya juga cari dulu informasi dulu. Saat ini uh, saya lihat uh, petugas dan juga tim relawan dan warga sekitar bersama-sama membantu saya juga harus membantu tampaknya untuk meminggirkan mobil ini agar bisa dilewati sabar sabar sabar grand me, grand me, ambulans juga kan. Itu bare kayak ini. Aduh, yang antam ini. Itu bare ini. Aduh. Yang pasti ah, iya, so, yang antam ini gernya. iya yang ya. itu yang antam pelit. Oh, terputar. Iya. Yeah. Yang pick up sana itu ya. Oh, sama-sama satu jalur. Enggak. Sudah ada di sana. Oh, nge -nge, ini mobil ya. laju. Ini yang laju. Kalau enggak nyangkut di tempat, terbang deh ya. Kalau enggak nyangkut berarti ya. Kalau sayurnya kan laju. Oh, Oh jadi gini jadi gini jadi gini teman-teman jadi gini jadi gini pemirsa sabar sabar sabar jadi begini Jadi ada mobil dari arah sana dari arah sana mobil jalan Bam terus mobil juga keluar dari arah sana Bam terus ketemu di tengah-tengah sini Bam Terjadilah seperti ini beberapa korban saya lihat tadi dilarikan ke rumah sakit eh, bukan dilarikan sih bukan dilarikan dibawa ke rumah sakit gitu. sekian dulu ya teman-teman sekian dulu saya siarkan sekian dulu pemirsa saya siarkan dari Balai Kota, daerah BP ya daerah BP di depannya gerbang gerbang ini kejadian sekian dulu selamat malam siapa ini Topik Min ada apa Min Yunati Cimot telah membagikan gambar gelap pecat merah itu loh kalau gambar gelap sinyal Facebook kamu itu iya pokoknya dia dari arah sana jadi kendaraan dari arah sana BAM dari arah dalam sana juga BAM ketemulah mereka di tengah-tengah sini BAM seperti itu, jadi terjadi seperti ini beberapa korban saya di uh, dibawa ke rumah sakit demikian, sekian dulu pemirsa disiarkan